Oh iya bener ini. Alamatnya Jaya Rival. Paket. Yes, bentar, ya, sebentar Mas. Iya, ada paket apa, Mas? Ini benar dengan Jaya Rival? Iya, benar dengan Jaya Rival. Ini ada paket baru senapan angin dari pabrik. Silahkan hmm? tanda tangan Mbaknya. Oke ini saya tanda-tanda dulu ya mas Oke. Oke ini mas Oke mbak Barangnya akan saya siapkan dulu Oh iya mas akan. Oke mas ini barangnya langsung dibawa ke dalam aja ya mas Oh iya mbak Oke, mas langsung aja ditaruh bawah sini aja ya? Oh iya, oke. Okay. Ini, Mbak, barangnya sudah oke. Okay, siap, Mas, terima kasih. Ntar, Mbak, notanya. Bentar. Oh iya, ini, Mbak, oke. Okay, udah lunas ya, Mas? Ya, ya. oke. Okay, terima kasih, Mas. Oke, okay, Mbak, pamit dulu. Siap, hati-hati di -hati, jalan, Mas. G Oke, sahabat pediler kali ini kita kedatangan barang baru senapan angin langsung dari pabriknya. Nah, di sini ada empat barang yang baru datang ya, sahabat pediler. Ini sepertinya ada senapan angin Gejluk DWP Fusion dan seperti apa tampilannya? Oke, langsung saja kita buka ya, sahabat pediler. Ini kita buka terlebih dahulu kardusnya. Nah, ini ada senapan angin Gejlup DWP Fusion 1960 dengan popper klasik coklat ya, sahabat pediler. Nah, senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar ya, sahabat pediler. Dan untuk harga dari senapan angin ini di dibanderol mulai dari harga 1 jutaan sampai dengan 2 juta ya sahabat buddiler jadi juga tergantung full setnya ataupun juga tergantung dengan aksesoris tambahnya ya sahabat buddiler nah dengan harga segitu sahabat buddiler juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti peredam standar kemudian ada tali sandang dan yang terakhir ada spare partnya juga ya sahabat buddiler Nah oke langsung saja kita buka kardus yang kedua. Nah ini seperti apa tampilannya kita buka terlebih dahulu. Nah ini ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor magnum full hitam plus manometer ya sahabat buddhiler. Nah ini manometernya terletak di bagian bawah popor senapan angin. Dan ini senapannya juga sama seperti yang sebelumnya juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan besar dan juga powernya pun juga big game ya sahabat bediler, nah untuk harganya sendiri juga dibanderol dengan harga mulai dari 1 jutaan aja ya sahabat bediler kemudian dengan harga segitu pun juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang, kemudian ada peredam standar lalu juga sudah mendapatkan spare part nah Oke sahabat bedilan untuk e, barang barunya hanya jenis senapan gejlok dengan berbagai macam varian popper ya sahabat bediler. Dan bagi sahabat bediler yang ingin order secara full setnya bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Dan semoga e, senapan angin ini juga bisa membantu sahabat bediler dalam mencari senapan angin dengan kualitas yang terbaik. Dan tentunya juga memiliki uji power yang sangat besar ya sahabat bediler. Oke sahabat video, mungkin itu saja untuk ulasan barang baru yang barusan datang dari pabriknya. Dan seperti biasa ya sahabat video, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel Youtube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar Senapan Angin dari Jaya Ripple. Oke terima kasih, saya undur diri dulu dan salam bediler.